Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi. Asal saya dari Kampung Kebalen, atau Kuningan Tengah. Kerjaan saya sebagai... OP atau running service di Maroko Conference. Awal pertama saya bergabung di Gibar FC yaitu nah, berkenal sama Bang Bang Dion ya, itu di salah satu FB Ya, saya perkenalan sama Bang Dion. Terus ya alhamdulillah saya diterima dengan baik di sini. Karena tim Gilbert FC lah yang menyatukan di setiap teman-teman. Uh, nah, saya diterima dengan baik di sini. Saya sangat berterima kasih kepada ketua itu Bang Dion. Mudah-mudahan Gilbert FC ini selalu maju, kompak, solid, dan tetap konsisten buat teman-teman dan. Saudara-saudara juga yang ikut bergabung di sini, ini adalah ketika saya yang paling jujur, yang paling real. Saya bergabung di Gilbert FC, ya. Saya sangat... Bangga bergabung di sini karena e, bersaudara. Terus, teman-teman juga selalu menerima saya dengan apa adanya. Ya, semoga Gilbert FC selalu sukses, selalu tambah sukses lagi dunia dan akhirat. Karena saya bertahan di Gilbert FC itu. Banyak saudara, banyak teman-teman dan teman-teman selalu kompak dan menerima saya dengan apa adanya. Walaupun saya pernah bergabung di tim lain yaitu kita seenak di Gibar FC. Banyak tim inilah yang paling enak buat main bolanya dan selalu happy-happy. Kalau -happy. mainnya di stadion-stadion bagus, saya pernah merasakan di stadion mana aja, tapi di tim lain saya belum pernah pisah. Namanya itu main di stadion bagus. Disinilah saya bisa bermain di mana aja, walaupun... Saya merasakan sangat enak sekali pemainnya, dan saya juga bermain di sini, tidak dibeda-bedakan oleh ketua kita, walaupun saya pernah bermain di tim lain. Tapi saya pernah dibedakan, tapi di sini saya sangat enak sekali mainnya. Walaupun saya masih baru bergabung di Gilbert FC, tapi semuanya tetap menerima saya dengan apa adanya. Ya, Pokoknya Gilbert FC is the best. Tetap kompak persaudaraannya, terus uh, kebersamaannya juga, walaupun saya pernah tidak nyaman di Gilbert FC, tapi saya tetap bertahan di sini karena uh, di Gilbert FC itu teman-temannya sangat baik, walaupun bercandanya sangat kelewatan sama saya, ya, saya tetap bersahabat di Gilbert FC, pokoknya Gilbert FC is the best. Hanya untukku Biarkanlah aku Berikan cinta Rasakan sayangku Untuk dirimu Biarkanlah aku Berikan cinta Rasakan sayangku Untuk dirimu Ya itulah cerita saya Yang dari awalnya bertemu di kembali FC Yang perkenalan di FB Itu adalah jujur Dari hati saya yang paling dalam Itu kepribadian saya Yang sudah sangat tekad bermain bola di jubar FC tentang loyalitasnya saya tetap bertahan di sini karena jubar FC itu selalu menyatukan teman-teman dan saudara-saudara di sini karena selalu berkeluarga berkeluarga di sini terima kasih buat Ketua saya itu bang John yang sudah menerima saya di jubar FC dengan sangat senang hati itulah kita saya yang paling real jujur nih demi allah ini dari hati saya yang paling dalam bar fc bersatu